Baiklah para sahabat, manapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini Tentu kita awali ke kabar pertama Ada sebuah unggah spesial dari Bang Aril Para ya, kita lihat Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto yang sangat indah pemandangannya Para ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Aril Bismillah demi kita Luar biasa persahabat ya posisi Bang Ariel tentunya saat ini masih di kota Cianjur Mudah-mudahan saja ada kejutan dan ada kabar baik soal idola kesaingan kita Tentulah postingan tersebut banyak dibanyak di komentar hingga respon yang sangat positif Salah satunya dari akun Leslarkendari01 mengatakan Bismillah, Alhamdulillah, sehat-sehat Bang, semuanya semangat insya Allah Dimudahkan Kak Rizky Bilar dan dedek Lesti Kejora menuju halal amin ya Allah Itulah respon yang sangat positif selalu mendoakan mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat persahabat ya tentunya kita masih belum bisa move on soal live Instagram semalam persahabat ya Banyak sekali keseruan banyak sekali kekiutan vitamin bahagia yang kita dapatkan Tentunya ini adalah momen terbaper persahabat ya. Lesi Kejora bersandar nyaman di bahunya Bang Bilar dan tentunya dirangkul mesra oleh Rizky Bilar. Dan mereka saling berpegangan tangan persahabatnya ya. Menunjukkan bahwa hubungan mereka memang benar-benar kuat. Luar biasa kita doakan yang terbaik untuk idola kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial Yang mana unggahan dari ig nya Bang Bilar, para sahabat ya Yang mana semalam juga heboh banget ketika live, tiba-tiba Papa Daniel berkomentar Dengan kalimat, kalau capek pulang, ya, wow Ada sebuah kalimat caption sini tuliskan oleh Bang Bilar, terselip kebahagiaan di balik live kemarin Karena live Instagram gua ditonton bapak gua yang gak follow gue tentunya persahabat ya masih berlanjut kayaknya drama polong-polong doakan yang terbaik saja tentunya kita selalu mensupport buat idola kesayangan kita berikut juga persahabat ya ada hubungan dari igesnya abang pilar nih tentunya foto kak Dede Prawira persahabat ya ini digambarkan bahwa tim barunya abang Bilar ini lagi viralnya para ya, yang mana tentunya dimiripkan dengan Ayus nih. Ini tentunya banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. yakni dari akun Instagram. Les Lollopatix mengatakan, hebang bang Ayus, tolong dong bang, klarifikasinya kami udah beberapa bulan nunggu-nunggu. Bener nggak sih abang sama Nisa sabunan? Ada cmiwiu, wow. <laughs> Ini tentunya kabar bersahabat ya Bang Dede Prawira dikabarkan mirip banget dengan Bang Ayus Nisa nih. Ya. Tentunya kita tentunya nunggu kejutan saja Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang diberikan Berikutnya kita lihat juga bersahabat Di sini ada sebuah kabar Tentunya pagi-pagi wartawan sudah standby di rumah Dede LST di Tangerang bersahabat ya Tentunya sebegitunya ingin mencari berita Sampai-sampai standby tiap-tiap hari Di rumah Dedek Lesti kejarah Padahal yang mana tentunya Dedek Lesti dan keluarga besar Sedang berada di Cianjur Tentunya wartawannya pasti pada nggak tahu di persabat ya Tentunya heboh banget di komentar Tentunya pasingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Leslar Sabur Tenggak ada kalimat caption juga yang dituliskan Astagfirullah Itu si yang ngapain sih Tiap hari pantengin rumah Dedek Lesti Tontak banyak sekali dimanjur di komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram. Leslar underscore Arsip yang mengatakan lebih kayak jadi penguntit ya kesannya. Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Saranghyo Leslar mengatakan Wawan gak tau ya rumah dede sepi. Para sahabat itulah komentar beberapa dari respon fans. Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan kabar baik soal pernikahan plastik dan Rizky Bila. Selanjutnya kita lihat juga persahabatan spesial tentunya lagi-lagi. Soal follow-follow persahabat ya, ini ada wawancara bersama kakaknya Bang Bila. Yang Bang bobi sama Bang Betsy Si Kumbang sahabat, ya. Dikabarkan Rizky Bilar Pundung, ini tanggapan tentunya kakak Rizky Bilar yang tentunya itu hal biasa karena di keluarga Rizky Bilar tentunya mereka saling prank dan saling julid persahabat ya. Ini hal yang biasa tentunya kita sudah tahu jawaban yang sesungguhnya dari kakak Rizky Bilar, para sahabat ya. Bahwa Rizky Bilar Pundung itu adalah tentunya cuma bercanda aja. tentunya kita doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat di sini ada unggahan terbaru vitamin bahagia, cindukan vitamin manca yang kita dapatkan. Perhatikan, para sahabat, ya, kayaknya sebelum pulang ke Jakarta, Rizky Bilar dan Tim tentunya mencari ikan di kolam. Para sahabat, ya, sepertinya akan ada vlog yang luar biasa kiutnya. Apalagi kita lihat ke unggahan selanjutnya terciduk, Lesti Kejora perusahaan ya, sedang duduk memakai kerudung hitam, aduh luar biasa memang tentunya para fans selalu mencari kejutan cidukan vitamin dari Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut juga telah diunggah terdipos oleh akun direktur Lestlar kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut, uh adek jilbab item gemoy, tentunya banyak tanggapan hingga respon dari para fans, yakni dari akun dek KSK.21 Disitu berkomentar Gua rasa Bilar makin betah di Cianjur Besok mau daftar jadi warga tetap <gayanya> Kayaknya sepertinya Bersahabat ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan cidukan vitamin Langsung dari Abang Bilar Dan DTLST Kejora Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut? silahkan berkomentar. Bang ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.